Halo teman-teman, kita main game lagi ya teman-teman FIFA Game Mobile FIFA Mobile Toti23 Kali ini saya mau Belanja, nggak belanja sih Cuman mau Membeli seorang pemain Tapi disitu sangat rahasia bro <tuh> Sangat rahasia Sangat rahasia Sangat rahasia, oke okay. Aduh siapa ini kira-kira. Tapi di gambarnya itu Mbappe. Oke, okay, spesial. Uh, scroll scroll scroll. Scroll scroll scroll. Mana ya? Bagus-bagus loh Bro. Kemarin saya udah dapat Mbappe. Oke. Okay. Nah, ini nih. Yang bikin yang bikin saya penasaran itu Mbappe, Bro. cowok HP oh bro, beli HP beli nih, beli nih, patah pembelian satu, dapat poinnya seribu, poin FIFA seribu, beranilah. Oke, okay. oke, okay. oke, okay. beli dengan sekali ketuk, tuk, tuk, tuk, oke. Okay. Kita tunggu loading ya teman-teman, kita tunggu loading oke okay, pembayaran berhasil oke, okay, mengerti pembayaran berhasil nah oke okay. mana nih? mana mana mana guys? pembelian selesai, terima kasih sama-sama Mbappé, -sama. oke kita buka oke okay. paket sambutan C, ketuk-ketuk buka, oke okay. oke okay. oke okay, Mbappé bro Oreh cok. Son, son, son, son. ajak aja gue son, oke. Okay. Walaupun son nggak apa-apa, yang penting overallnya 108. Oke, okay, son. 66.700.000 rupiah. paling rupanya dapat 1000, oke. Okay. Lanjut aja deh. Tak kira itu gambarnya Mbak lo. Apa tak kira dapatnya Mbak lo, Bro, karena Oke, okay. nah ini nih. beli gak bro, 95 poin FIFA, dapatnya 101, konfirmasi, siapa nih, siapa nih, siapa nih, oke, okay. kayu manja, walau pantat sabun mandi, oke, okay. barelah 9.990.000, oke, okay, thank you, Epic perlaw. Aw. Oh, no. Kalau ini apa nih? Oh. Nah Oke, okay, overallnya nya masih 109, Bro. Hu. Klaim dulu deh. Hu. Klaim dulu deh. Majebung-jebung-jebung-jebung. Ini kalau saya Tapi mungkin enggak, Bro, kalau dalam satu apa namanya? Dalam satu tim ada dua pemain, misalkan nih, saya udah punya Mbak Ape, terus tiba-tiba saya beli Mbak Ape lagi, itu kira-kira bisa nggak oke okay, 150000 Para thank you, jebung! Kayu manja, walau pantat sabun mandi, aduh, kayu oke, okay. oke, okay. Son! <laughs> thank you Son, oke, okay. coba kita cek. 108 delapan pemain kebanyakan. Oke, udah masuk ya, son ya, 108 delapan overall ya. Son, son bape udah ada. Okay. 108 delapan kebanyakan bro, kalau pemainnya 108 banyak banget. Ntar tak buang-buangin deh. Dijual kakak laku, gak ada yang beli. Oke, okay, udah punya son. Sekarang saya udah punya son. Pokoknya nih teman-teman, kalau misalkan ada tawaran sambutan, udah sikat kalau harganya murah, tapi kalau harganya mahal ya, sama. Saya juga pikir-pikir dulu, pikir-pikir dulu karena kemarin gambarnya itu Mbappe, gambarnya Mbappe, jadi saya tertarik pengen punya Mbappe. Kalau punya Messi, saya kayaknya nggak mungkin karena susah jarang di situ. Apa tawaran hadiahnya itu? Hadiah Messi itu jarang, rata-rata Alvaro, Mbappe, terus uh, siapa ya? Banyak lah, banyak lagi.